kecil bosku saling bersenggolan antara pemudik sama penyeberang jalan warga lokal ini lokasinya tetap sama bosku tetap sama lokasinya seperti hari-hari sebelumnya di jalan Bandura Desa Bangsari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon nah, ini pemudiknya bos Musibah besar nggak ada yang tahu. Ini tadi ada insiden sedikit besar. Pemudik bertenggolan sama penyeberang jalan. Pulang, pingsan. Kronologinya peribadi mas, jangan. Kronologinya, ya sembaruk apa? Oh, dia motorik ya. Gue motorik nah, gue. Yang tadi cuma bertenggolan ya? Tadi eh, ada ya, penyeberang, berbuat aja, tetap ya. dari trotoar. Soalnya saya contoh lah, jangan seperti ini kalau mau mudik pakai kendaraan berada dua, kurangi beban biar selamat sampai ke iwan. Itu uh, orang atau pemudiknya kirim uh, mau dibawa ke Putai Mas, ke tempat. Iwangan Mas Bilal Iwangan demikian orang mana orang mana. Orang barang. Dari mana mau ke mana tadi? Dari ar ar arusnya itu dia arus mudik. Cuman mungkin dia ngantuk, akibat ngantuk dan lalai, terlalu banyak mengendarai yang mudik, mungkin dia nggak kontrol. Jangan lupa like subscribe di channel Fajar Super. Oh, Amin.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 لا إله إلا الله والله أكبر. الله الحمد لله كثيرا وسبحان الله يبكرا تو hari ini kita lagi ada di lokasi Jaru Pandura, Jaru Pandura Matarabawang Loksari Irpon Bosku lagi memantau kondisi uh, arus mudik Bosku. Saat ini arus mudik masih tetap lancar Bosku tanpa ada hambatan peratau Para pemudik dari arah Jakarta yang menuju tambung halaman lima yang seperti Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu uh, sehat dan selamat sampai tujuan dengan dapat disertai dengan suara. Di lokasi sini bosku uh, sering terjadi insiden yang kecil seperti tambalan, misalnya di sini uh, tempat penyeberangan bosku kalau tempat penyeberangan itu sangat rawan bosku apalagi sekarang lagi musim harus murik bosku sekarang harus murik alamin juga kalau gak ada bosku. Eh, bosku, nah, tonton terus video yang saya tayangkan oke jangan lupa like, subscribe dan share eh, ke teman mudah-mudahan video ini bosku bisa mengobati rasa kangen buat saudara-saudara eh, kita yang ada di jauh di sana di perantauan di walaupun kelihatan kafirun la ilaha illallah wahdah sadaq wa'dah wa nasara abdah wa a'azzal allah illa hilhamdu allah wah wah giman ya, gantian ya gantian sip kaya. ya gantian ya Edo, maka kakek Jambir Edo halo bos, hasil karya parkir. Habis nah, karya parkir, mulai lagi ya? Mulai jam berapa? Jam sembilan Jam sembilan Jam Jam sepuluh, bos. Ya, umur tujuh puluh penyeberangan nol. Hai, luka gitu sih, kayak dulu, dulu, ini Bersih, Ini kabarnya super, sehatkah? Apakah pun dia atau alkohol? Menurut lo sih, Ya, ngopi, ya, mainkan bos. Ajaan komentar bos gimana perkembangan sekarang mas joker lancar lancar lancar ya lancar selalu ya mas joker ya iya oh duitnya bos oke oke oleh bantu masyarakat menyebrangkan jalan Ake. bos gul Aja nenggul bor, bukan arek. Arek mantan duit, trupan lah. Ibu kenceng dong, bermain hasilnya oleh sapiranan. 80, 80, 90, 90. Jam berapa? Jam berapa? Biasa saya, jam biramiki. selesai saya, jam biramiki. Yeah, janganlah ya kurang lebih iya ya hasilnya panggut gua apa rencana nah, hasilnya buat ini buat anak-anak cacat hmm, buat Kisah buat barang buat buat sekopan janganlah. Buat, anak. buat keluarga ya iya buat keluarga iya beli bahasa beli ya puasa sih puas <laughs> puasanya sama ngewuk hahaha hahaha buah ya. memang ngewo maka berangkat dapat berapa? Ah, nah sampai sore sih dapat 100 150 150 nah, lumayan ini nah. ya sampai kapan? kamu harus, harus baliknya parkir maning boleh? ya parkir ya, lagi oh, Berarti giliran iya berarti harus balik parkir maning iya oh, ya proyek terus harus oh. nah. iya sampai lebaran ini, tiap ya, ngomong apa kangko sedulur sedulur sing pada tur turut tulan ba, ngobatin uh, sedulur mana ya? ya? maksudnya maksudnya sedulurin -sedul pada tur ba pribadi, penggawa, pemakai, pak pribadi. Pemakai di ya, rumah aja, jangan jangan di ini di jalan raya, ini bahaya. Dan di rumah, jangan kesini. Cukup sampean, bayar iya, cukup. Saya ini aja, soalnya resiko. Nor sebanding, karbu penghasilannya, iya. Ayo, makasih, iya. Oke bosku, kita tadi sudah dengan komodik, tapi alhamdulillah kendaraannya tidak uh, ada kerusakan yang berarti dan uh, pengendaranya juga luka ringan. tadi sudah tempat di bawah bangunan tempat. jadi bosku kita sampai di sini bosku, pokoknya yang belum subscribe bosku silakan subscribe. yang sudah subscribe tonton video yang selesai. tetap tonton terus video Pajar Juber dan Allah. yang belum subscribe silakan.